Allah Taala kenal semua semua makhluknya dari yang paling terkecil semua apa yang diciptakan Allah Taala semua kenal tapi kita ini belum tentu kenal kepada Allah kalau kita kenal kepada Allah mau bikin ribut malu ah mau bikin hoak malu ah mau bikin macam-macam malu ah ini kalau bikin umat nanti pecah belah, bangsa ini pecah belah. Siapa yang tanggung jawab di akhiratnya? Malu ah, itulah yang muncul. Karena apa? makrifatnya berjalan, basirohnya berjalan. Di samping itu, merasa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Entah ka ke anak katarafah, inilah ya Rabbi.